Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi ya saya mau beli es dawat deh saya korek Dawet. ya teman-teman ini es dawat es dawat es dawat ya ba anin tapi yang jualan oh. es dawat ayu es dawat ayu Banjarnegara. ini kalau ada mau pesan mau teleponnya ini 085810276070. Si Mas. Masih mas uh, dengan Mas apa Mas? Mas Santoso. Mas Santoso. Oke Mas. Mas mau nanya nih Mas. Ya. Udah berapa lama jualan es dawet ini Mas? 5 tahun, Pak. Kami es dawet Mbak Anin ya. Iya. Ini lagi ngeplok anaknya. Ya, mbak, beli es dapatnya, Mbak. Kami kayak pas banget ini nih. Aduh, ya, mbak. Udah berapa 5, tahun, 5 emas, tahun sini ya. 5 tahun jualan oh. sini. Alhamdulillah. Tapi tiap hari selalu habis ya? Habis, habis. Alhamdulillah. Biasanya jam 2 udah habis. Jam udah. 2. Oh, ah. jam 2 cepet banget ya. Jam 2 udah habis. Boleh kamu mas, ini kalau ya. modal untuk jualan per hari itu minimal berapa atau rata-rata berapa? 200.000, 200. 200.000? Iya, 200.000. Semuanya berarti ya termasuk uh, gula dan lain-lainnya ya? Gula dan, ya. dan lain-lainnya udah pilih. Terus kalau... Nah ini untuk per gelasnya harganya berapa mas? Per gelas 5.000. Oh 5.000, ribu. Ribu. Nah, ini ukuran gelas. gelasnya ya? Nah, gelas 5.000. Untuk 11.500.000 ya. Nah, sama mahal. -mahal. Semalam. Nah, yang penting kita habis laris oh, manis, pelanggan okay banyak. Mulai berapa, Juhan, tadi mulai jam berapa jualan? Tadi mulai jam 09.30. 09.30 lah. Iya. Alhamdulillah. Itu udah udah udah banyak ngembri tadi ya. Udah, terjual. Alhamdulillah ini udah gula pun udah nambah udah satu botol udah habis, oh, ini mantap. tinggal ini ini doang, oh, tinggal ini, Iya, tinggal habis ini, uh cepet banget habisnya, alhamdulillah. alhamdulillah, sekarang udah mulai musim panas ya, ya alhamdulillah, panas oh, hujan, super so ya, alhamdulillah, <laughs> Benar, tuh. baiklah teman-teman, ini ini Mas Santosa jualan di pasar minggu ya, di ya, pasar sepatutnya. minggu, yaitu kalau di arah Mayat, uh, supermarket Ramayana. Ya. itu masuk ke kiri ya. Jalan baru ya, ini depan toko Muara Sembako, muara sembako nih ya Pas depannya tuh Muara Sembako Jadi biasanya dia dipesan untuk orang-orang yang Orang uh, hajatan, hajatan, ada hajatan, hajatan apa, ada acara keluarga Dia selalu dipesan ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Saya tanya nih mas, ya. boleh nggak dikasih tau resepnya mas? Boleh, boleh itu apa aja bahannya mas? ya kita pakai gula 5 kilo gula yang biasa yang batok kuning kita pakai 4 kilo gula arenya kita pakai 1 kilo jadinya kayak gini oke oh, gitu. jadi gulanya nggak encer oke oh, gitu, nah, itu kok kayaknya kayak apa namanya nggak uh, ya, encer cuman kayak ada apa ya kayak berlendir nah, itu punya. ada iya. campuran lain nggak bang? nggak ada nggak cuma gula kasih garam sedikit oh gula sama of. garam nah sendok. Ah, oke, oke. Jadi kita biar rasanya murni. Jadi direbus. Dire, di direbus kita. Jangan pernah sekali-kali pakai sari manis. Itu akan oh. menjauhkan rezeki kita. Oh jadi untuk nah. biang biang gula. nggak boleh. Kita hmm. murni an aja. Alhamdulillah selama ini masih ada sisa kita buat simpenan. Okay. Jadi konsumen puas ya mas ya, ya. Jadi kita ini dikasih pula. nangka apa, apa nih mas? Kasih nangka ini. Ya, nangka, ini ya. nangka asli. Kita oh. nangka baru beli. Kita masih murni. Okay. kita pun dadakan angka agak bisa bincang okay, so ya. dari rumah masih masih fresh ya ya fresh ini langkahnya okay. masih ada oke okay, saya so oh ya nih masih ada nah. ini langkahnya kita adakan semua masih bagus hmm. masih. baru kita angkat kita kacau kacau boleh nggak ada di rumah apalagi di kulkas jangan sampai oke oh tuh gitu, nggak um, boleh disimpan di kulkas. Boleh kulkas sehari harus habis oke oh tuh gitu. alhamdulillah habis hari oh, jadi kita kalau habis. sudah disimpan di kulkas sudah dari kualitas kualitasnya kualitasnya kurang bagus ya kurang bagus jadi rasa nangkanya kita hilang, oh, betul. kita murnian aja, Alhamdulillah Jadi gimana Mas untuk selanjutnya rencana membuka cabang atau ya. bagaimana? Sudah rencana sih membuka cabang di Depok Oh di Depok? Insya Allah di Depok Di, di Depok itu daerah mana? Di daerah di apa namanya, dekat perumahan Oh di perumahan, ya. ada komplek itu komplek. ya? karena kita mau buat tiga cabang, tiga cabang, ya, yang... di, di, di perumahan, hmm? sama di stasiun, dan satu lagi dekat perkampungan. Oh di Depok semua itu mas? Nah. Iya, semua itu. Okay. Alhamdulillah. Semoga ya, oh, beruntung lancaran mas ya. Oh, ya amin. Nah, Ustadz oh, teman-teman, kalau ya. ada yang juga ada pasar minggu boleh mampir nih boleh eh, boleh Dawat boleh. Mbak Anin tapi yang jualan Mas Santoso ya iya Mas Santoso oh, Alhamdulillah ya indah tetap lancar ya kayaknya ya Amin, Mas namanya. boleh nggak saya pesen satu mas? boleh boleh boleh loh, mau cobain padahal saya lagi awan loh tapi saya pengen coba ini, -ini. mas mas mm -hmm. mas, mas. Nah. Ini ibunya aja belum turun dari motor udah minta es nih. <guluh> Memang udah Sama, ya udah ya. banyak yang tahu ya untuk pejabatnya ini. Tidak takut rugi, kalau masalah ya. sebelah. Nah, kita tahu ada yang ngatur. Terain aja. <guluh> yang beli ya. Boleh boleh. boleh. Nah, ini masih lagi nungguin nih. Pesan ya. berapa, Mas? Okay. Pesan tiga, pak. 3, dibungkusin kayak ya. Kayaknya, ya. Nggak, ya. Nggak di minum di sini, di rumah. Di rumah, Pak. Mas Santoso sama nanya ya, tadi saya lupa saya nanya untuk modal 200. Ya. Itu jadi berapa gelas, Mas? Kita bisa jadi 75 atau enggak 80 gelas. 75 atau 80? Iya. Jadi kalau 200.000 jadi 75. Nah, kalau saya itu saya hitung dari 75. Biar kan 5.000 ya. Iya, benar itu. Berarti kalau 75 kali, kali 5.000, sebentar saya hitung dulu. 3. Bapaknya satu kan di Ini kalau 75 5.000 375. Iya. Modalnya cuman 200. 200. Oke. tapi terkadang kita alhamdulillah bisa tembus 100 hmm? gelas bisa 100 gelas iya bisa tergantung sama kita penakarannya aja oh gitu jadi kalau misalnya oke okay, bahannya habis masih siang cuaca yeah, panas lancarai. jadi minta dikirim kembali ya dikirim kembali sama atau bikin istri. sama ini ya, ditambah lagi untuk bahan-bahannya karena kondisi masih situasinya masih siang jadi untungnya cukup lumayan banyak bukan banyak nah, lagi. Tak, jadi modal 200 saja dia dapat keuntungan makan satu 175. Bapa. Baiklah teman-teman. Ini baik, ya. makin siang makin banyak yang beli nih. Gak ini, ini banyak nanti. jadi 10. Oh, arah bapaknya. Pak, di atas saja Pak enggak apa-apa. <laughs> di atas sampai duduk udah mas, terima kasih banyak ya, semoga ya. ya, keadaannya, cepat habis nih amin mukanya semakin banyak yang beli tinggal dikit lagi nih ya, tinggal dikit lagi wah ya, ini, apa -apa. eh ini udah harus tambah lagi nih, telepon istrinya oh. ya, entah tinggal telepon istrinya lagi oh. Oh. udah oh, mau tambah lagi oh. nah, nah, dan dan hari datar. ini pada ya gak sampai jam 12 Insyaallah, Allah gak sampai, ya. sampai ya. ya ya, jadi kita masih kita agak siap Seperti kalau pengerti. kita nambah, paling mentok jam 3 oh Bukaran tiga ya istirahat jangan besok lagi ya alhamdulillah lah omset tiga ratus empat ratus hari alhamdulillah Baiklah teman-teman ini tadi saya sudah kasih tahu untuk bahan bahannya bisa dilihat di video cara pembuatannya. terima kasih mas antosok dikasih tahu resepnya mudah bermanfaat buat para pemirsa video saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih, es dan jajanan kara. ini, yang tanya ini. Mantap, bener-bener nah, mantap. ini mulanya Ramayana dijat dari jalan masuk rasa minggu depan toko sembako muara berapa nih